informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya baiklah persahabat Leslar dimana kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada ungan spesial banget persahabat ya dari Mama Haredi di akun instagram pribadinya mengunggah sebuah postingan foto dedek Lesli dan kakak Bilari ketika di momen acara akan pernikahan persahabat ya aduh so sweet banget nih <laughs> Kakak Bilar pegang hidungnya di Alessi ke jara Masya Allah dengan jari manisnya para sahabat ya Kekiutan, kesoswitan Dede Alessi dan Kakak Bilar mampu membuat Para fans terpesona dan bahagia Dan kita lihat dalam postingan tersebut Ada kalimat caption yang dituliskan Alhamdulillah Barakallah Wa baraka alaikum wa jamah bi khair Semoga Allah memberkahi, baik senang maupun sulit dan selalu mengumpulkan kebaikan, amin, bahagia selalu ya anakku Luar biasa Masya Allah ya. doa yang baik dan tulus diberikan dari sang ibunda kepada anak tercintanya Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Salah satunya dari akun Instagram Lesla Lovers Alskorpadang mengatakan Amin iya Allah, masya Allah sahabat ya kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Lesti Bilartim mengatakan Masya Allah Amin luar biasa doa yang terus juga diberikan dari para sahabat Leslar, mudah-mudahan doa baik. Tentunya selalu diberikan kepada idara kita jadi Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat Ada sebuah info penting untuk kita semua ini info bahagia yang kita dapatkan Bahwa nanti hari Minggu tanggal 29 Agustus pukul 9.30 Waktu Indonesia Barat akan hadir acara tasyakuran pernikahan Lesti dan Bilar para sahabat ya, Masya Allah di Indosiar akan ditayangkan Acara tasyakuran pernikahan sebelumnya diundur Dan akan diajarkan hari Minggu tanggal 29 Agustus Dicatat jam dan tanggalnya para sahabat, ya Jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan dalam momen spesial bahagia ini yang mana info ini kita dapatkan dari akun leslar anuskor sabordete yang ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah semoga diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan umur panjang dan tidak ada halangan apapun Amin Luar biasa sahabat ya Tentu doakan yang terbaik untuk kelancaran acara tasyakuran pernikahan Les tidak Bilar nanti Mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik serta kabar bahagia bersahabat ya Dan yang kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial momen yang kita dapatkan ketika tentunya di acara lagasi syuting Persahabat yang diunggah oleh aku Not persahabat Rizky Bila dan Dedek Lesti Kejora Yang mana semalam Lesti Kejora ini menamanin suami syuting sampai pulang Persahabat yang luar biasa kesetiaan, kecintaan, dan dukungan dari seorang istri kepada seorang suami Aduh cute banget persahabat ya Terciduk nih <laughs> Di dalam mobil aja cute banget persahabat ya, Mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada rumah tangga Dede lesti dan kakak Rizky Bilar yang mana postingan tersebut diunggah oleh akun Instagram Leslar underscore Ada kalimat karsen juga ini tuliskan Masya Allah Pasutri goals banget ternyata Dede semalam nemenin suaminya sampai pulang Sehat dan bahagia selalu ya Leslar kesayangan Luar biasa tabarat Allah Masya Allah para sahabat yang melihat postingan ini Kita merasa bangga dan bahagia Kepada Dede Lesti Dan kakak Rizky Bilar Para sahabat ya Tentunya kesetiaan ditunjukkan kepada Rizky Bilarah dari seorang istri. Para sahabat ya, mudah-mudahan tentunya hubungan keluarga mereka selalu langgeng dan selalu mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune dan pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate seputar Lesti dan Bilar. Inilah informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagaimana mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh